Oke okay, jadi hari ini gue bakal share keresahan kalian budget untuk ke Jepang Jadi udah banyak banget yang nanya Sebenernya gak banyak sih karena yang nonton juga dikit Dan followers gue juga gak banyak Jadi kira-kira beberapa orang lah ya yang udah nanyain budget berapa sih gue harus persiapin untuk ke Jepang Budget yang gue bakal share itu gak lebih dari 20 juta untuk tiga kota lo bayangin. yang pertama adalah kalian e, bisa ikut paket dari BWM trip open tripnya itu harganya sepuluh juta lima dan itu udah dapet pp dan guest house di sana juga di e, isi isi pasmo dua ribu yen dan itu udah sangat worth it banget kalau buat gue karena kita belum tentu dapat 10 juta itu untuk dapat house selama 9 hari dan e, tiket PP. Karena di sana itu kalau kita beli sendiri pasti bakal mahal banget. Kemudian pakai JR Pass kayak yang gua bilang di video sebelumnya kalau kita mau pindah-pindah kota mending kita beli jarpas, jarpas itu harganya tiga juta enam ratus ya kita bulatin aja jadi 3 juta 700 Kalau kalian pakai jarpas seperti yang gue bilang itu akan meminimalisir penguaran yang sangat banyak karena di Jepang itu transport sangat mahal, apalagi kereta Shinkansen itu sekali jalan bisa satu jutaan lebih, bahkan sampai 2 juta ada. Jadi 3 juta 700 itu udah buat tujuh hari Jadi kan paket BWM Trip itu 9 hari Dan kita dapat tujuh hari GR Pass untuk dua harinya gimana? dua harinya kalian bisa pakai pasmo atau suika dengan isi ya kalian isi aja sekitar uh, 10.000 yen itu sekitar 1,3-an atau gue buletin aja jadi 1,5 juta ditambah juta 1.500.000 jadi puluh. 15, nah, untuk transport, penginapan, tiket PP itu udah uh, mencakupi kemudian makan Makan kalian kalau e, untuk budget 20 juta Kalian bisa meminimalisir dengan seperti yang udah gue kasih tahu di video sebelumnya Kayak misalkan kalian bawa dari Indonesia lauk Terus kayak e, kalian bisa makan onigiri Dan sisanya kalian bisa cobain juga kayak Yoshinoya Di sana tuh kayak gimana Terus kayak makan makanan biokatsu Itu kita kasih budget aja 2 juta untuk 9 hari jadi udah berapa tuh 17 ju 760 .000. kemudian beli aja juga kalau kalian mau ke Kyoto sama Osaka gue saranin untuk kalian beli Kansai pass kansai pass itu dua hari karena kan Kyoto Osaka Kyoto Osaka itu Osaka sehari Kyoto sehari jadi pakai aja yang dua hari itu sekitar 600 123188 kita taruh aja 625.000 625.000 berarti semuanya ditambah 17 juta 760 ditambah 625.000 jadi 18 juta 385 nah gak sampai kan 20 juta masih ada sisa nih kira-kira sekitar uh, kalau kalian bener benar ngepas 20 juta ya berarti masih ada sekitar satu jutaan ya udah buat kalian tuh entah kalian mau jajan buat diri kalian sendiri atau kalian membuat beli oleh-oleh buat orang di rumah orang-orang yang kalian temuin di kantor kayak gitu jadi 20 juta kalian udah bisa keliling Jepang tiga kota Kyoto Osaka dan Tokyo tanpa harus mahal semoga videonya bermanfaat ya karena ini cukup banyak yang nanya soal budget ini 20 juta udah tiga kota dan udah bisa rasain yang namanya naik Shinkansen terus makan uh, Setidaknya kalian tuh cobain makan gue atau ramen kayak gitu. Jangan tiap hari makan onigiri. Tiap hari makan nasi uh, yang dipanasin, yang beli di uh, sevel, Itu jangan ya kayak gitu juga sih, karena kan kalian kan baru pertama kali ke sana. Pasti pengen cobain juga yang ala-ala uh, sana. Thank you. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini semoga kalian suka sama video ini buat yang suka sama video ini jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya like, komen di bawah kira-kira kalian mau gue share apa, juga saran kira-kira videonya gimana dan share buat uh, siapa tahu ada orang-orang sekitar kalian yang butuh sama video ini thank you, terima kasih arigatou gozaimasu